Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Dokter Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter, kalau kita melihat apa yang terkait dengan CCTV dan ini ternyata uh, dinilai sebagai hal yang memiliki kemiripan antara kasus uh, Joshua dengan KM 50 dan seolah-olah memberikan semacam guidance uh, kalau memang benar-benar ada goodwill atau political will untuk mendudukkan kembali kasus uh, KM50 uh, di, di Republika tanggal 13 uh, Oktober 2022 dengan judul berita ada pengamanan CCTV KM50 di dakwan Sambo juga disampaikan uh, perihal soal itu menurut Anda seperti apa Dr. Muhammad Taufik kalau ini nanti didorong agar memang benar-benar uh, dengan Uh, adanya pengakuan Sambo ini pada akhirnya bisa menuntunkan, menuntun uh, terbongkarnya sebenarnya kasus KM50, Dr. Muhammad Taufik. Ya, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita pahamkan dulu bahwa Nofum itu apa, ya. Nofum itu upaya, apa namanya, Taufik. Uh, kalau kita bicaranya novum itu biasanya dipakai di dalam upaya hukum peninjauan kembali atau upaya hukum yang luar biasa, ya. Lalu ada pertanyaan pula boleh nggak misalkan putusan kasasi itu dijadikan novum? Itu tidak bisa ya, karena para pengadilannya yang sama. Lalu kita sekarang bicara novum itu sendiri apa? Novum itu adalah satu fakta baru atau satu keadaan baru, ya bisa juga itu sesuatu yang baru berupa dokumen elektronik, misalnya kalau hari ini persidangan berarti itu dokumen elektronik yang kalau itu bukti itu disampaikan, maka akan mengubah cerita putusan, tapi bisa juga novum itu berkaitan dengan aturan-aturan baru ya, misalkan dulu Ustadz Abu Bakar di didakwa menolak asas tunggal, tapi kemudian Pak Harto jatuh 21 Mei 1998 partai-partai sosialis kan boleh nah, dan orang bisa lagi menggunakan asas Islam di dalam berpartainya. Jadi, itu itu suatu keadaan baru itu juga. Nah, di mana diaturnya nofum? Kalau kita melihatnya di desa hukumnya itu ada diatur di pasal 263 ayat 2, ya, huruf A, Kuhab. Jadi, keadaan baru termasuk di sini adalah undang-undang baru dan tadi bukti baru yang ada di dalam persidangan yang dulu belum ada. ya Itu bisa dijadikan dasar untuk eh, menyampaikan peninjauan kembali dengan Pemahaman adanya Novum, jadi Novum itu tidak harus fakta baru. Keadaan baru, sesuatu yang baru itu juga Novum, termasuk uh, putusan yang bertentangan satu dengan yang lain di dalam pengadilan yang sama. Itu bisa dijadikan Novum. Hanya kita pahamkan dulu, uh, kita bicara tentang sistem pidana Indonesia karena Novum perdata dan Novum perdata pidana itu berbeda. Ya, berarti berbeda subjeknya. Ya, kalau objeknya sama, objeknya itu adalah fakta baru, keadaan baru, sesuatu yang baru termasuk Undang-Undang yang baru, itu itu objeknya. Tetapi bicara subjeknya di dalam perkara perdata ini kan ada penggugat, tergugat, ada pemohon, termohon. Jadi mereka sama-sama bisa menggunakan uh, upaya luar biasa peninjauan kembali dengan dasar novum. Tetapi di dalam perkara pidana harus dipahamkan ya, ini, ini kesulitannya di situ. Bukan berarti tidak bisa. Nanti saya akan selalu memberikan solusi. Bukan berarti tidak bisa. Nah, kalau kita lihat di... Integrated Criminal Justice System Atau sistem peradilan pidana Seseorang yang masuk pengadilan Itu terutama korban Terutama korban ini yang harus dipahami Itu kan semua urusannya sudah diwakili negara Sudah diwakili polisi ketika uh, Korban itu melapor Pada ini korbannya meninggal dunia semua Diwakili penasaran hukumnya Membuat laporan ditangani polisi Kemudian yang menuntut pun sudah diwakili oleh jaksa dan yang mengadili pertempuran antara jaksa ya, dan penasihat hukum, pelaku, ya, itu yang mengadili hakim. Nah, pertanyaannya, kalau polisinya sudah korup, dan terbukti korup, ya, karena dari pertama pun tidak ditahan. Kasus pembunuhan, entah pembunuhan berencana yang ancamanya 20 tahun dan hukuman mati, itu mestinya di dipenjara. Ya. Tapi kita lihat kan sudah ada praktek disparitas, jadi dari awal pun tidak. Kejaksaan pun juga tidak menahan, pengadilan pun juga tidak menahan. Dan yang lebih unik lagi, ya, mereka ini masih aktif sebagai anggota polisi. Bayangkan nih, pasalnya apa namanya 338, 340, pembunuhan berencana kok masih aktif sebagai polisi. Nah, sekarang terbuka fakta itu di persidangan Sambo dan apa namanya Bulan. September pun Pak Kapolri juga mengatakan kalau ada bukti-bukti baru silahkan ajukan sebagai novum. Tetapi konteknya bukan begitu, ini bukan perkara perdata. Yang justru bisa melakukan novum kalau pendekatannya hukum acara pidana itu adalah mereka yang diputus tidak bersalah oleh majelis hakim. Karena itu bagaimana mekanismenya? Saya memberikan satu cara. Yang bisa mengajukan novum itu adalah jaksa, ya. Jaksa selaku wakil pengacara negara yang mewakili uh, para korban uh, mujahid yang meninggal di KM 50 pada tanggal uh, 7 Desember 2020 mekanismenya seperti itu ya Ustadz Slamet. Lalu di mana perannya uh, kalau ini penasihat hukum korban misalkan apa namanya penasihat hukum korban itu letaknya di mana? Kalau dia ingin ini mengangkat sebagai nofum, fakta-fakta di persidangan itu dibikin laporan baru. Ya, laporan baru. Tidak masalah. Tidak masalah dibikin laporan baru dengan dasar itu. Nah, tetapi kita ini juga mengenal asas nebis and idem. Tidak mungkin satu perkara yang sama itu boleh diadili kedua kalinya. Jadi yang memungkinkan adalah mendorong jaksa selaku pengacara dari korban untuk mengajukan nofum. Itu mekanisme yang, mungkin, yang mudah. Kalau orang sipil, bisa nggak misalkan? Satu contoh saja, Adindai Aziz Januari meminta kepada Majelis Hakim putusan atau berita acara persidangan pada hari itu. Setiap hari kan dibuat berita acara, boleh nggak kira-kira? Menurut saya kan sangat susah. Jadi, bukan berarti tidak ada tempat, tetapi sistem pidana kita memang seperti itu. Bisa juga ini membuat laporan baru, yang karena sudah digaransi oleh Kapolri, Pak Jenderal Polisi listil sedikit Prabowo tentu diberikan ruang lebih cepat begitu bypass begitu ya. jadi ada dua mekanisme satu jaksa selaku eh, pengacara negara yang mewakili korban itu mengajukan pk atau eh, penasihat hukum dari para korban Namsu Hada tadi membuat laporan baru dengan model laporannya adalah laporan model cepat dan itu digaransi oleh oleh eh, Kapolri karena itu di dalam ruang ini kita harus bahu-membahu sounding terus ini, suasa. suara ini harus Disampaikan ke manapun Semua orang harus berkomentar Bahwa eh, Novumnya bisa diajukan oleh Penasihat Hukum dalam bentuk laporan baru Bisa juga diajukan oleh Jaksa Yang lebih mudah adalah Jaksa Itu, Cak selamat, ya, ya, Tetaplah t... menjadi orang kritis Dan yang berpikir merdeka Ya, artinya kan eh, Kalau itu bertumbuh kepada Jaksa Ini kan tergantung pada goodwill yeah. dan political will uh, pengambil kewenangan, terutama yeah. pengambil kewenangan dalam ini adalah Kapolri dan Presiden, kalau yeah. uh, melihat uh, konstelasi ketersediaan inisiasi untuk menindaklanjuti Novum, dan kemarin sudah diberikan guidance ketersediaan Novum itu setidaknya sebagaimana yang diuraikan oleh Bang Ahmad Kusnudin itu ada tiga yang pertama di buku putih tentang uh, KM50 itu yang kedua adalah fenomena atau fakta yang diungkap di dalam sidang Habib Bahar bin Smith dan yang ketiga adalah uh, apa itu kemarin saya jadi lupa nanti Bang Aziz saja yang menjelaskan itu Anda melihatnya seberapa jauh Jaksa itu memang benar-benar menginisiasi lebih dari hanya sekedar uh, dipus melalui nanti kemungkinan kuasa hukum itu menindaklanjuti dalam bentuk laporan kembali Dokter Muhammad ya. Taufik. Kalau kita bicara mekanismenya, ketika sebuah perkara pidana sudah masuk penanganan negara oleh polisi, oleh jaksa, apalagi sudah putusan pengadilan, maka sepenuhnya itu kewenangan itu ada di tangan mereka. Tetapi menurut saya, kita pernah mengalami satu proses yang hampir mirip seperti ini, hukum ya, juga. Waktu itu ada seorang pembunuh di Jombang yang dituduh melakukan pembunuhan. Ternyata pelakunya adalah Rian, ya Rian yang sekarang kalau tidak salah di Cipinang, ya, jadi apa namanya membunuh sekitar 10 orang, ya sepuluh 10, 10 orang dia seorang seorang apa eh, penata wajah atau make upers gitu ya, make up begitu ya dia pekerjaannya begitu. Nah. Lalu bagaimana mekanismenya ketika orang penjara Ya mau tidak mau, jaksa harus menyampaikan PK kepada pengadilan, kemudian PK itu dalam kesukaan diputuskan, dan akhirnya orang itu dikeluarkan dari penjara. Mekanismenya kan begini, karena ketika sudah masuk di dalam sistem pemidanaan, maka mekanismenya keluarnya juga harus lewat pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan mimbar -kawan mimbartub Dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan terus dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini hari, se hari Senin ya Tanggal 9 Januari 2023 Kali ini kita akan membahas tentang Pengakuan mengejutkan dari Verdi Sambo ya, Yang berpeluang akan membuka lagi kasus kilometer 50. ya. Res area kilometer 50. puluh jalan uh, tol Jakarta-Cikampek, ya. Bagaimana ini tentang enam laskar, ya? Pengawal Habib Rizik Sihab, ya. Enam laskar FPI yang mengawal Habib Rizik Sihab yang dibunuh secara brutal, ya. Di kilometer 50. ya, pada tanggal 7 Desember 2020. ya. Saya masih ingat, ya, kejadiannya pada waktu itu, berarti malam Senin kalau ya. Senin Senin pagi ya e, kalau kejadian waktu itu saya juga masih ingat saya dari kampung ya dari kampung saya di Pemalang Jawa Tengah perjalanan menuju Jakarta setelah e, mengurus mengurus surat e, pernikahan pada waktu itu. surat pernikahan e, jadi saya harus mengurus surat penumpang nikah ya karena waktu itu saya mau menikah dan di kejadian itu pula saya masih ingat ya saya berarti berat masih dalam perjalanan waktu itu saya eh berjalan di tol Capek ya tol Jakarta singkapek yang di atas berarti yang sekarang namanya tol MBS ya Muhammad bin Zayed dan kalau kejadian itu di kilometer 50 ya, sama juga jamnya jam sekitar jam satu malam ya jadi pas kejadian itu paginya siangnya itu baru ada konversi par baru ingat itu jadi pas banget jadi perjalanan kejadian itu, kejadian penembakan itu terjadi walaupun setelah diselidiki ternyata Uh, semuanya tidak ditembak di tempat ya jadi yang ditembak di tempat itu dua orang yang kemudian yang empat orang itu dibawa entah kemana ya dikatakan juga ada rumah penyiksaan dan lain sebagainya memang karena uh, semuanya tertutup ya ya nah, ini Ferdi Sambo ya di tengah uh, kegaduhan ya di ada video hakim ketua ya Wahyu Imam Santoso yang dikatakan uh, menelpon seseorang ya, yang dikatakan eh, hakim ini sedang menelpon es krim komjen pol agus andrianto kemudian membeberkan fonis eh, ya yang akan diberikan kepada Ferdi sambo ya videonya bocor dan viral dikatakan tadi hakim itu eh, tidak akan eh, apa pengakuan Ferdi sambo itu tidak ya, tidak penting ya dia mau mengelak mau apa kita akan memberikan fonis eh, demikian rupa hingga kemudian komisi yudisial dan juga mahkamah agung turun tangan menelusuri video tersebut ya dikatakan video ini merupakan uh, serangan ya untuk kemudian membuat uh, nanti mempengaruhi keputusan Hakim ya karena bagaimanapun ini kasus yang menjadi sorotan ya bahkan di tanggal uh, di akhir ya 2022 Verdi Samu juga membuat keker mana mengajukan gugatan terhadap Presiden dan juga Kapolri terhadap keputusan ya PT DH terhadap dirinya pada tanggal 26 September 2022 ya unik ya walaupun kemudian gugatannya itu hanya bertahan satu hari kemudian setelah mendapatkan kritikan dari berbagai pihak dan kemudian Ferdi Sambo mencabut gugatannya kali ini Sambo dicecar ya oleh hakim di mana sebelumnya JPU juga mencecar terkait uh, CCTV kilometer 50 yang ternyata diakui ya oleh bawahan Ferdi Sambo ya bahwa dirinya juga yang mengotak-atik CCTV kilometer 50 ya. Sambo dalam video yang beredar ya bagaimana dirinya menghela nafas sejenak ya ketika hakim bertanya mengenai kasus kilometer 50 ya, yang melibatkan dirinya ya karena dirinya lah yang menjadi ketua tim e, Satgasus ya yang menangani kasus kilometer 50 dan kali ini ya Sambo dengan pengakuan terbarunya ini akan membuka Ya, peluang membongkar kasus kilometer 50, ya, tapi apakah ini sesuai dengan janji Kapolri, yang pada waktu itu mengakui jika ada Novum Baru, maka akan membuka kembali kasus kilometer 50, padahal Novum Baru itu sudah diberikan di bulan uh, November atau Oktober, ya, oleh uh, tim TP3, ya, sudah ke Baris Krim Polri, dan juga menemui, ya, uh, Kapolri, untuk memberikan Novum Baru, ya, di mana Novum Baru ini, uh, karena kasus kilometer 50, ya, uh, di mana dua terdakwa, ya, dari kepolisian itu sudah difonis ya bebas bahkan kemudian sudah banding sampai kasasi di MK dan MK kemudian juga e, membenarkan keputusan dari e, pengadilan ya artinya tetap ya diputus beb lepas bebas ya kedua orang oknum ya kepolisian ini Sambo membuka peluang bongkar kasus lima, kilometer 50 ya oleh Muhammad Rizal Fadilah Sambutor terdiam saat hakim bertanya lebih mendalam soal perannya dalam mengelola atau mengotak-atik CCTV kilometer 50. Sebelumnya sambung mengakui peran itu. Artinya dalam artinya tim di bawah koordinasinya terlibat dalam kasus pembantaian 6 anggota laskar FPI sebagaimana diketahui 30 personel propam dipimpin Brigjen Pol Hendra Kurniawan ditugaskan oleh eh, ditugaskan dalam operasi kilometer 50 dalam kasus obstruction of justice Brigjen Pol Hendra Kurniawan isi dakwaan JPU menyebutkan AKBP Ari Cahyanugraha Acai adalah petugas yang merekayasa atau mengotak-atik CCTV di rumah dinas Sambo Huren 3 dan juga di kilometer 50 wah ngeri-ngeri sedap ya CCTV jadi bisa diotak-atik oleh mereka dengan demikian terbuka keterkaitan peran divisi propam atau satgasus pimpinan Ferdis Sambo dalam peristiwa kilometer 50 mengakuan Sambo yang dikaitkan dengan dakwaan JPU di atas menjadi alasan kuat untuk membongkar kembali kasus kilometer 50 ada tiga indikasi pentingnya, yaitu pertama, penjadilan reform untuk memeriksa kembali kasus kilometer 50 sesuai dengan yang telah dijanjikan Kapolri Jenderal Listio di depan DPR. Pemeriksaan pengadilan atas FR dan YO terdahulu syarat dengan kepura-puraan Yusmin Ohorella dan F-nya F Ramadan. apa itu ya. Kedua, keterlibatan saat kasus Polri pimpinan Sambo dalam kasus kilometer 50 semakin nyata dan terbukti saatnya untuk mengusut tuntas hingga terbukti bahwa dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran ham berat. Ketiga delik obstruction of justice dapat dikenakan kepada Komnas HAM karena diduga kuat. Komnas HAM telah menutupi fakta yang diketahuinya dalam proses pemeriksaan kasus kilometer 50. Pemeriksaan Hendra Kurniawan dan Verdi Sambo dalam kasus turun 3 telah menguak dan membongkar kasus kilometer 30. Tiga langkah lanjutan yang dapat dilakukan yaitu: satu, pertama, Mabes Polri membuka kembali segera kasus kilometer 50 dengan sendirinya, dan jika Polri, General Listio Sigit Prabowo, direalisasikan. Kedua, Presiden RI sebagai pertanggung jawab Pertanggungan jawaban politik langsung memerintahkan kepada aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus. Ketiga ham yang baru segera melaksanakan pemeriksaan berdasarkan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM pelibatan masyarakat dapat dilakukan sesuai UU tersebut. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan Pemerintahan Jokowi pergi tidak boleh meninggalkan hutang. Khususnya hutang pelanggaran HAM berat. Ada pepatah hutang duit dibayar duit. Hutang nyawa dibayar nyawa. Ya tapi ya sepertinya kasus ini ya akan ngambang-ngambang juga ya karena janji ini juga sudah dilontarkan ya oleh Polri sejak bulan Agustus 2022 ya ketika kasus Sambo sedang panas-panasnya ya karena pada waktu itu Sambo ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Agustus 2022 kemudian eh, Polri ya di bulan Agustus yang sama ya tanggal 24 ya itu dipanggil ya oleh Komisi 3 DPR RI mengenai kasus ini ya bahkan juga sampai ada Adik, apa tragedi ya suara sayang ketika sedang rapat dengar pendapat dengan Kapolri ya yang ternyata suara sayang dari istrinya ketua MKD sendiri ya uh, Habib uh, Abu Bakar Al Habsyi ya Kapolri siap buka peluang memproses ulang kasus kilometer 50 apabila ada novum baru ya sedangkan novum baru itu sudah diberikan ya uh, setelah uh, kasasi ya di MA menguatkan ya putusan persidangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo siap membuka peluang memproses ulang kasus kilometer 50. Namun, pembukaan kembali kasus hukum tersebut harus menunggu adanya bukti baru atau novum. Listio mengatakan saat ini memang sudah ada keputusan, tapi pihaknya masih terlihat melihat kemungkinan ke depan jika jaksa akan mengajukan banding atau tidak terhadap kasus kilometer 50. Sehingga tentunya kami juga menunggu, namun demikian apabila ada novum baru tentunya kami akan juga memproses, ujar Listio dalam rapat di Komisi 3 DPR RI. Namun, Lisio mengemukakan Polri masih akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada. Karena saat ini akan masuk ke tahapan kasasi, jadi kami menunggu itu. Sebelumnya diketahui, Irjen Ferdisambo sempat menjadi bagian dalam penyelidikan kasus tewasnya 16 kar FI pada tahun 2020 silam. Kekinian sejak nama Ferdisambo mencuat karena melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J, sekaligus melakukan pembohongan publik, Parganit mulai mengungkit kembali kasus yang pernah ditangani. Salah satu kasus yang ditangani mantan Kadif Polri tersebut adalah tewasnya 16 kar FI di Kalimantan 50. Melalui akun Twitter at Usuludin321, terlihat pemilik akun tersebut kembali mengulang ulang cuplikan tayangan televisi yang membagikan rekaman suara rintihan para Laskar FPI saat kejadian kilometer 50. Dalam rekaman yang dibagikan terdengar beberapa suara rintihan pria yang direkam sebagai dokumentasi saat terjadi di kilometer 50. Mengetahui Ferdi Sambo, turut menangani kasus tersebut, banyak netizen yang menilai terdapat kejanggalan pada kasus tersebut. 6, eh, kasus tewasan 16 kera Hingga diharapkan dapat diusut kembali Bahkan anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Fadlison turut memberi tanggapan kembali Terkait kasus kilometer 50 Sudah waktunya peristiwa kilometer 50 Ditinjau ulang demi kebenaran dan keadilan Apa yang sesungguhnya terjadi Ungkap Fadlison pantau melalui akun twitternya Banyak tanggapan dari warganya terkait dengan Cuitan itu ada yang setuju dan yang tidak Satu korban tewas saja yang terlibat sekian banyaknya Apalagi kalau enam ya, Yang menyinggung kematian berkajar J Ini kisah polisi tembak polisi bos nggak ada kaitan dengan kilometer 50. Uang kasusnya ada sudah selesai kok di sidang pengadilan terungkap semuanya. Ah, jadi ada prokontra juga ya. Tapi apapun itu, yang jelas kita juga sanksi ya apakah Kapolri ini akan segera membuka kembali kasus kilometer 50 karena faktanya ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini baru saja ya tidak lama dilantik sebagai Kapolri pada Januari tahun 2021 ya. Kita masih ingat ya, karena kasus kilometer 50 ini terjadi terjadi di akhir masa kepemimpinan Jenderal ya, Idam Aziz ya. Kemudian diangkatlah Ferdi Sambo sebagai Kapolri. Di bulan Januari 2021 ya berjanji akan segera menyelesaikan kasus kilometer 50. Tapi apa yang terjadi, kilometer 50-nya dihancurkan, diratakan dengan tanah. Dan kemudian segera ya para pelaku diadili tapi dengan sidang yang penuh kepura-puraan dan juga penuh rekayasa. Yang kemudian keputusan akhirnya adalah... Ya tadi membebaskan atau memutus lepas dua orang ini karena dianggap membela diri ya. Yang jelas ya, yang jelas di kasus ini e, masih banyak pertanyaan umat Islam ya, masih banyak e, yang perlu dipertanyakan dan bagaimana juga keterlibatan ya Kapolda e, Metro Jaya e, Irjen Fadil Imran ya. Karena pada waktu konferensi pers jelas ya, Fadil Imran dan juga pada waktu itu Dudung Abdurrahman sebagai Pangdam Jaya juga ikut serta dalam konferensi pers ya di tanggal. 7 Desember 2020 ya, Kita juga masih ingat ya Di dalam konversi pasnya juga membawa Senjata tajam yang dianggapnya sebagai barang bukti ya, Padahal uh, Laskar sama sekali Tidak membawa senjata tajam ya Untuk pengamanannya ya ya Kita juga menunggulah ya Apakah janji dari Listio Sigit Prabowo ini Hanya basa basi ya, Hanya sekedar lip service di depan Komisi di PRRI atau memang akan direalisasikan ya. Karena Novum baru ini juga sebenarnya sudah uh, diserahkan beberapa waktu yang lalu ya. Di dalam proses ini yang harus dicorong adalah uh, pernyataan Kapolri yang memberi ruang untuk Mega Novum. Nah ini tidak lanjuti. dan mestinya karena Kapolri ini adalah apa petingginya kepolisian seluruh Indonesia ya didukung pernyataannya tidak ada tidak boleh terjadi insubordinasi atau orang membangkang begitu. Begitu halnya dengan jaksa, polisi, jaksa, kejaksaan ke maksud saya, ini kan institusi negara, pengacara negara yang mewakili korban. Maka dimunculkanlah kemudian sikap baiknya, kalau biasanya niat jatuh jatuh, ini niat baik, tujuan baik, bahwa ingin hukum itu yang lebih bagus, sehingga orang tidak bisa dihalangi di, untuk mendapatkan keadilannya. Itu mekanisme yang, yang masih bisa dimungkinkan ya, dan kita semua mendorong di sini, Andai kata dibutuhkan sebuah petisi pun Ya saya siap menandatangani begitu Tapi mekanismenya yang faktual Sistem hukum acara pidananya memang memang seperti itu begitu. Jadi jadi eh, kalau tadi disebutkan buku KM50 Jangan lupa ya, Apa yang disampaikan oleh Ustadz Selamat tadi eh, Kalau kita lihat Putusan terhadap Ustadz Farid Okba Putusan terhadap eh, Munarman Putusan terhadap apa ini namanya, putusan terhadap Ray Surya, itu fakta-fakta yang dihadirkan penasihat hukum ahli, semua dibilangnya begini, itu bukan bukti resmi, karena tidak dihadirkan oleh negara. Ini persoalannya, kalau begitu berarti negara, negara nanti apa? Jaksa. ya Jaksa selaku pengacara negara di dalam peristiwa pidana, mewakili keadilan, masyarakat membutuhkan keadilan, dia harus lakukan proses itu. Dan bisa juga, uh, Penasihat hukumnya Adinda Aziz Januari ini membuat laporan pidana ya bahwa ada fakta baru pelaku pembunuhannya berdasarkan uh, bukti persidangan ya itu bisa diajikan sebagai sebagai bukti baru tetapi bukan novum begitu. Begitu tak Selamat dan hmm. salam berpikir merdeka <tuh> sebagai orang merdeka. <tuh> <tuh> Taufik, tadi yang saya lupa sampaikan e, ketersediaan novum itu yang ketiga adalah terkait dengan kinerja satgasus yang dulu Kemudian ya. dibubarkan tapi belum dilakukan audit dan pada ya. saat itu si Ferdi Sambo adalah Kadipropam KD juga KD Propam. sehingga dia dia berkewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga tahu-tahu siapa yang menjadi aktornya. Pertanyaan ya. pertanyaan krusialnya, dokter eh, seberapa dinamika persidangan yang ada di Joshua Joshua Utara Barat itu yang dipicu oleh pengakuan eh, Ferdi Sambo itu nanti bisa mendorong Proses uh, benar-benar Keinginan baik sebagaimana dijanjikan oleh Kapolri itu Benar-benar ditindaklanjuti karena Faktor uh, terbesarnya Menurut yang dokter tadi sampaikan Ini sebetulnya tergantung dari Jaksa untuk Berinisiasi dan tentu yang di backup oleh Janji Kapolri untuk bisa benar-benar Menindaklanjuti sepanjang adanya Novum, sementara ya. Novumnya kan sudah Tersedia setidaknya di tiga Hal tadi dokter Muhammad Taufik Ya, Jadi kalau kita lihat jika demikian, itu nanti dijadikan uh, novum, karena ada tiga tadi, ada fakta baru, keadaan baru, dan sesuatu yang baru bukti elektronik, itu sudah disampaikan, berarti nanti ini tidak akan kena nebis and idem. Kenapa? Karena tersangkanya baru, tersangkanya para bintang, bintang satu, dan sebagainya, acai termasuk di situ, di dalamnya adalah Indra, termasuk di situ, di dalamnya adalah Ferdi Sambu. Keren ini, saya akan dukung. Jadi, jadi sekarang kalau yang disampaikan ee uh, Ustaz Selamat ini penambahan baru tidak akan masuk nabi ini dem karena apa akan ada tersangka baru. Karena yang ngoceh, yang ngomong di depan sidang itu adalah Aceh, yang ngomong itu adalah Indra, yang ngomong itu adalah Fergi Sambu dan kita patut berterima kasih kepada kepada majelis hakim ya, lepas dari isu miring terhadap ketua tapi beberapa anggota majelis itu saya optimis karena salah satunya itu junior saya itu ya, junior saya itu hakim anggotanya mahasiswa saya itu Juhumasnya itu Juyamto, ya, nah, Juyamto itu adalah, saya itu dulu mahasiswa S2 saya uh, di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret ya, jadi apa yang saya mainkan Selamat, lontaran baru dengan fakta persidangan, dengan menyebut bahwa Kadif Kepala Divisi Propam Polisinya adalah Sambuk dan yang mengamankan meracik ini adalah jenderal-jenderal, yaitu tersangka barunya itu, dan ini tidak akan kena nebesen Jadi ini cantik sekali, ya. Nah, ini ini cantik sekali, itu peluang. Jadi satu tidak mungkin kena nebesen karena ada tersangka baru, tersangka barunya adalah jenderal-jenderal yang muceh di ruang persidangan. Dan itu tentu ada berita acara. Jadi ini dokum, dokumennya, ini berupa bukti elektronik. Dan keadaan baru yang pada saat itu belum ditemukan karena pada saat itu memang jeruk makan jeruk ya ada polisi ada polisi e, dari baris krim, tapi ada polisinya Sambo yang bisa menjadi penyelidik penyidik ya memang kalau dalam bahasanya bahasa saya nih saya orang Jawa itu koclok ya koclok gila gitu ya jadi ada polisi dalam polisi itu gila itu nah, dan itu faktanya terjadi karena itu fakta baru tadi adanya e, Satgasus, dan harus diingat ya, Satgasus ini, Cak Lama juga kan dulu yang undang saya, supaya jangka menginisiasi adanya e, legal audit, tapi sampai sekarang tidak, dan saya itu sebagai institusi hukum, harusnya ada likuidasi. Jadi tidak cukup dengan SK saja, harus ada likuidasi, dibubarkan. Ketika dibubarkan akan ketahuan hartanya berapa. Karena itu, itu badan hukum ya, institusi Satgasus itu badan hukum, dia bisa menyelidik-benidik, Apapun korupsi, teroris, narkoba Segala macam Begitu Cak Selamat, Salam ya. Merdeka Dari Kota Surakarta Satu lagi Dr. Wahab ya. Taufik ya, <tuh> Ruang yang sudah diberikan oleh Pak Ferdi Sambo di persidangan Atas Joshua Kota Barat Yang memberikan semacam Guidance itu kan sangat-sangat Sangat-sangat lagi sangat ditentukan The goodwill atau political will Kapolri sesuai dengan janjinya dan Presiden Sejauh mana itu nanti Memang benar-benar ditindaklanjuti karena itu menjadi sebuah kewenangan dalam konteks sistem pidana kita Nah, seberapa jauh itu nanti kalau memang benar-benar ada etika atau goodwill, politikul ditindaklanjuti Konstruksi hukum atas kasus KM50 Yang awalnya itu dengan bantalan tembak-menembak itu, Dr. Mama ya, Jadi dari fakta ini ditemukan tiga hal baru setidaknya Fakta baru bahwa ini bukan peristiwa tembak-menembak Yang kedua Keadaan barunya ternyata ada tim ya. Keadaan barunya ternyata ada tim dan tim ini pula juga yang menghabisi Joshua ya. Kemudian sesuatu yang baru lagi berupa dokumen adanya saat kasus yang di depan persidangan sudah dibuka. Itu merupakan satu satu bukti yang sangat kuat. Nah, sekarang kita bicara uh, tentang political will presiden. Perse enggak cukup ya. Tidak usah sampai ke presiden. Bingung nanti Pak Presiden ya. Pak Presiden ini bingung. Karena saya mengikuti pilpres itu biasanya presiden pensiun itu mempersiapkan pensiun ini malah menyiapkan presiden baru itu. Jadi jangan ditambah bebannya dengan kasus KM 50 cukup di Kapolri ya karena Kapolri ini dibentuk langsung oleh dibawa langsung oleh presiden. Jadi cukup Pak Kapolri, Pak Kapolri kita tunjukkan komitmennya, kita minta uh, bahwa dia dulu yang menginginkan adanya novum dan sekarang itu momentum itu ada ya dia harus bantu ya bantu termasuk jaksa agung juga harus membantu mahkamah agung lewat pengadilan yang mengadili Ferdi Sambo dan kawan dan komplotannya kalau kawan-kawan kok terlalu bagus ya Ferdi Sambo dan komplotannya karena penjahat itu harus komplotan begitu ya jadi saya ralat saya tidak mengatakan Ferdi Sambo dan kawan-kawan tapi Ferdi Sambo dan komplotannya ya ini harus punya political will dari pemerintah tidak perlu Presiden, pusing nanti presidennya Bukan urusan saya, tapi cukup Pak Kapolri Jadi mekanismenya begitu, Cak Selamet Dan kita semua yang ada di sini Insya Allah saya dimintai pendapat Dimintai tanda tangan untuk menemui Pak Jaksa Agung, menemui Mahkamah Agung Siap, tapi saya yakin Teman-teman Jakarta siap Jadilah orang yang merdeka Dan juga berpikir merdeka Ya, terima kasih Dr. Muhammad Taufik ditandul dulu. Terima kasih atas pencerahan awalnya. Nanti akan kita eksplor lebih jauh. Kita akan pindah ke Bang Aziz Januar Sarjana Hukum Master Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aziz Januar. Apakah kabar, Dokter? Ya, ada rekomendasi dari Dr. Muhammad Taufik senior kita untuk melaporkan kembali atau membuat semacam apa tadi resolusi ya. <laughs> ya, resolusi untuk melakukan untuk ngepus apa, melalui informasi yang sudah dikuat di persidangan uh, Joshua Utaparan yang disampaikan oleh Pak Berdi Sambu yang seolah-olah mengindikasikan adanya guidance yang bisa menguak melalui pintu apa yang disebut dengan the obstruction of justice itu melalui CCTV itu bisa dilakukan tindak lanjutnya sebagaimana yang dulu pernah kita diskusikan apa uh, perspektif anda Bang Aziz Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah wa nahmus. Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabi ba'da. Robbisrohli sadri washril amri wa yassir li amri. Wallad Terima kasih untuk taslamat dan PKD serta Prof Taufik juga pembicara lainnya. Serta pemirsa sekalian atas kesempatan dan perhatian yang diberikan pada acara ini. Uh, sekali lagi saya mohon terima kasih. Dalam puji kita terkhusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas relaksana acara ini. Kalau dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi kita panjatkan semoga uh, keberkahan dan juga pengetahuan kita dapat dari acara yang uh, bermanfaat ini. Insyaallah. Baik, kemudian eh, tadi ada beberapa perspektif dari protofik, juga Cak Slamet menggulirkan beberapa ide-ide dan juga narasi-narasi yang sangat menarik. Nah, jadi, gini, <tuh> saya eh, kalau misalnya disampaikan mengenai eh, apa namanya. Eh, laporan terkait obstruction of justice itu sebenarnya saya sangat setuju sangat pendapat terkait dengan ada dugaan tuduhan obstruction of justice pada kasus kilometer 50 itu yang pertama jadi saya secara prinsip, secara pribadi dan insya Allah kami tim kuasa hukum dari KM50 insya Allah setuju bahwa memang betul ada dugaan kuat yang obstruction of justice dalam kasus KM50 kenapa? ini saya sedikit uh, sampaikan ya yang pertama adalah Uh, beberapa fakta di putusan di ini, di putusan uh, apa, KM50 itu sendiri pengadilan Jakarta Selatan yang kemudian ada uh, kasasinya ya, seperti itu nah ini saya sampaikan dulu, bukan kami di sini mengiakan apa yang, atau menyetujui putusan ini, bukan, tapi kita sampaikan bahwa dalam hal ini ada banyak kejanggalan terkait uh, apa namanya posisi uh, TKP dan juga CCTV yang memang diduga bertebaran ada di situ, gitu. Jadi kita mempertanyakan ini, gitu kan? Dan juga meminta sebenarnya transparansi di sini. Ini sebenarnya tidak sulit kalau dari pihak penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut itu mengambil inisiatif dan memang apa namanya uh, berkeinginan kuat punya willing uh, terkait hal ini punya will keinginan kuat sebagai penegak hukum yang berwenang untuk menangani kasus ini dengan baik itu yang pertama jadi memang uh, ini sebenarnya tidak tidak sama sekali tidak sulit sederhananya kalau kita punya kewenangan saya bisa jabarkan semuanya gitu kan uh, bagaimana keganjilan keganjilannya tapi tentu saja tidak di acara yang singkat dan padat ini gitu kan kita butuh forum tersendiri untuk mendelar ini gitu kan karena uh, tentu saja kita akan fit and match antara putusan yang kami tetap menganggap bahwa ini suatu dagelan itu dan fakta-fakta terkait ada satu mobil yang memang kejar-kejaran bersama uh, apa namanya penguntit ya yang akhirnya satu mobil menjadi korbannya yaitu Chevrolet Spin yang ditumpangi oleh enam syuhada nah, satu Avanza itu yang memang uh, quote unquote selamat dari kejar-kejaran itu artinya itu menyertai mereka terus. Gitu. Dari situ sebenarnya kalau kita memang punya keinginan kuat, ini sebenarnya bisa terungkap. Gitu. Nah, sederhananya, kalau memang ini buat apa, pengadilan negeri Jakarta Selatan waktu itu berkeinginan kuat, untuk memang menyelesaikan. Jadi gini, saya mau sampaikan. Penyelesaian masalah hukum ini ada dua yang saya pandang apa nanya, memiliki tujuan. Yang pertama memang ingin menegakkan hukum dan juga menegakkan keadilan. Itu yang pertama. Itu idealnya itu das solennya, itu kan kalau istilah hukumnya tapi ada juga yang kedua yang kedua apa itu ingin menglegalisasi ya ingin melegalisasi keputusan fakta versi ya yang menginginkan tentunya versi eh, pihak yang subjektif tadi jadi mereka ingin melegalisasi eh, kejahatan nah, jadi hukum hukum ini dipakai untuk melegalisasi kejahatan Caranya apa? Ya tadi dengan uh, mengadakan pengadilan gitu. Kenapa sederhana itu saya katakan? Karena begini. Coba kita mau aja berpikir cerdas. Tadi uh, prof topik salam apa tadi cak? Salam cerdas ya apa? Salam akal sehat. Salam akal sehat. <tuk> merdeka, merdeka, merdeka berpikir, merdeka berpikir. Uh, saya mengajak kita untuk menggunakan akal sehat aja. Masuk akal nggak? Kita menyelidiki uh, kejadian, kejar-kejaran, ya antara Diduga polisi yang ngejar ngejar gitu kan. Dan juga para syuhada beserta rekan-rekannya. Nah, tapi rekan-rekan yang satu jalur sama itu, yang yang, yang memang ikut di situ, itu nggak dimintai keterangan, masuk akal nggak sebenarnya? Padahal, waktu kasus tuduhan 6 syuhada ini memiliki senjata api, orang-orang ini dicari untuk dimintai keterangan. Gitu loh. Jadi lucu, kita mau bicara suatu fakta gitu kan, kemudian mau menegakkan hukum dan keadilan atas suatu tindak pidana yang ada di suatu fakta itu, tapi kita tidak mengeksplor secara menyeluruh. Apa itu namanya mau menegakkan hukum dan keadilan? Atau mau melegalisasi kejahatan itu sendiri? Kan begitu. Nah saya bukan menuduh, cuma saya mau ngajak pikir sehat aja, atas sehat kita kita gunakan gitu kan. Itu satu. Kemudian selanjutnya yang saya mau sampaikan adalah, jadi begini, saya tetap secara pribadi ya kalau boleh saya katakan, saya tetap tidak mengakui e, persidangan dagelan sekali lagi. Dan juga yang kedua, saya memang menduga kuat bahwa memang pelakunya bukan orang-orang yang menjadi kesakitan di pengadilan negeri Jakarta Selatan waktu itu. Dan dibebaskan kan? Ya, kenapa saya katakan demikian? Saya mau, saya sebenarnya banyak faktanya. Saya sudah beberapa kali katakan di beberapa kesempatan, tapi mungkin terlalu complicated Jadi saya anjak Sat, dua fakta aja. Jadi gini, di putusan ya, di putusan ini kompak semua, baik saksi, baik terdakwa, mengatakan bahwa mereka mengejar, ya, laskar. bahasanya saya pakai laskar ya, padahal apa, apa, pengawal Habib Rizik ya. Mengejar laskar Habib Rizik menggunakan tiga mobil. Oke, okay? menggunakan tiga mobil, plat platnya ada semuanya di sini. Nah kemudian mereka mengejar, nah, mengejar dua mobil yang digunakan oleh pengawal Habib. Mobilnya saya sebutkan satu Chevrolet Spin abu-abu TBM belakangnya, kemudian Avanza Silver belakangnya KJD. Ini semua kompak ya, oke kita kompak semua di sini bahwa yang dikejar itu KJD sama TBM. Yang naas yang ditembaki akhirnya tewas jadi suada itu yang ada di mobil TBM tadi oke sampai sini paham ya nah yang KJD tadi ini dituduh digunakan oleh enam pengawal lainnya yang ada di mobil Avanza itu tadi oke nah tapi kalau kita mau dengar voice note-voice note tadi yang ada dijadikan barang bukti dan juga keterangan semua yang selamat di mobil Avanza tadi dan juga semua yang ada di rombongan Habib. Kan rombongan Habib dari Sentul bareng tuh Ya kan? Bareng semuanya. Semuanya itu mengakui, mengatakan tidak ada satupun rombongan menggunakan mobil KJD. Termasuk enam yang selamat. jadi Yang ada adalah beberapa laporan, bahkan ada dokumentasi yang menguntit, yang nungguin di depan rumah Habib di dekat Sentul itu, itu adalah KJD itu. Artinya kan lucu, ada dua fakta pada satu kejadian, coba. Ada dua keterangan, yang satu bilang KJD punya gitulah, punya pengawal Habib, yang versi satu lagi mengatakan itu yang nguntik kita. Pertanyaan saya, siapa yang bohong? Kan begitu. Nah, kemudian, dari sini mungkin kalau kita coba objektif, oh 50-50 dong, bisa aja kubu Habib dan kubu pengawal ini yang keliru. Oke, kita terima logika seperti itu. Mari kita sampaikan yang kedua. Kubu Habib dan kubu pengawal mengatakan bahwa yang menguntit ada tiga mobil. Dua mobil di antara KJD tadi plus PWQ. Ah, saya nomor mobil nomor mobilnya adalah. Nomor mobilnya uh, Avanza Hitam, nomor polisi B1739 PWQ. Jadi dari menurut yang selamat, menurut rombongan-rombongan Habib, yang menguntit itu KJD sama PWK Dua itu diantaranya Yang mengejar Cuhada dan yang selama tadi Dua diantaranya itu Satu lagi ada mobil lain lah itu Kita gak usah bahas nanti malah bingung Nah lucunya Lucunya nih Cak Di pengadilan ini Di pengadilan di ponisnya ini Semua saksi ya terdakwa mengatakan bahwa Tidak ada menyebut mobil PWK ini dan lebih menggelikan mobil PWI ini dijadikan barang bukti. Ada di barang bukti di halaman 5. Mobil Avanza B 1739 PWI dijadikan barang bukti. Pertanyaan saya, siapa yang punya ini mobil dijadikan barang bukti? Apa itu mobil jalan sendiri gitu loh. Nah, belum cukup sampai di situ. Ada rekomendasi dari Komnas HAM ya. Rekomendasi dari Komnas HAM ada di putusan ini juga. Rekomendasi Komnas HAM yang jelas mengatakan bahwa Meminta, ya meminta antara lain mendalami penegakan hukum terdapat orang-orang yang ada di mobil Avanza PWQ dan KJD. Jadi gimana? PWQ yang dituduh oleh semua pihak kubu Habib, ya kubu pengawal ini mengejar, tapi di putusan ini tahu-tahu jadi barang bukti, tapi nggak dibahas. Ini mobil siapa? Apa mobil tahu-tahu ujuk-ujuk ada di situ? Polisi juga tidak mengakui ini mobil mereka, tapi dijadikan barang bukti loh cak. Siapa yang naik ini mobil? Kan begitu. Mobil dijadikan barang bukti, ada di sini ya. Blundernya ini dijadikan barang bukti. Kalau ini tidak dijadikan barang bukti, mungkin kita nggak tahu. Mungkin saya nggak akan menggali ini. Ah itu hilang mobil-mobil PWK. Tapi ini dijadikan barang bukti loh, luar biasa loh. Maksud saya blunder besar ini. PWK dijadikan barang bukti, yang naik nggak tahu siapa, polisi juga nggak mengakui, Komnasan justru menyelidiki kan jadi tanda tanya ini di sini artinya kita bisa melihat siapa yang jujur dan bohong di sini tadi tadi keterangannya pihak Habib konsisten yang mengejar PWK KJD selesai kita mobilnya bukan KJD ada mobil kita ada bukan itu mobil kita konsisten begitu nah kita nggak berubah keterangan itu dan itu saya tahu fakta itu semua pihak mengatakan itu baik yang selamat baik rombongan rombongan Habib semuanya mengatakan itu kita punya keterangan-keterangan itu gitu kan dan kita juga punya dokumentasi bahwa memang yang KJD ini menguntit difoto oleh beberapa pengawal Habib ketika dia nongkrong dekat sentul itu. Masa mobil yang nguntit itu mobil pihak Askar? Itu kan aneh. Artinya dua fakta yang saya mau sampaikan tadi menegaskan ya di, di belum lagi fakta yang lainnya ya. Saya bongkar ke apa putusan ini belum lagi kita sinkronkan dengan putusan apa keterangan di Sinar Habib Bahar, di situ kan ada dari ahli forensik itu banyak sekali gitu kan artinya yang saya katakan ini saya punya dasar ada yang tidak bisa masuk ke akal sehat siapapun yang saya yang mengetahui fakta ini bahwa memang kok bisa bisanya dia mengaku tapi nggak paham kejadian gitu loh dia mengaku melakukan eksekusi terhadap apa namanya pengawal Habib tapi nggak paham kejadian gitu kejadiannya kontra dengan dengan fakta yang sesungguhnya gitu loh dan dan itu bisa di, di apa di eh, Tiga gali lebih lanjut tadi berdasarkan keterangan-keterangan yang ada. Makanya saya katakan tadi ini jadi tanda-tanya besar. Artinya kalau kita mau melanjutkan ini dengan terdakwa itu tadi mereka, yang nggak bakal ketemu, ya? Mereka nggak akan bisa eksplorasi lebih lanjut. Coba kita konfrontir antara yang ngejar sama yang ini, yang dikejar. Yang memang sekarang masih ada gitu kan. Coba kita konfrontir. Sederhana kok kalau kita pengen tahu bahwa ini dagelan apa Jadi konfrontir aja. Sebenarnya kejadian begini, wah. Coba seperti ini. Seperti ini. Belum lagi kalau kita mau sinkronkan sama CCTV, CCTV ada di sini, di sini, di sini, di sini, coba dicocokin. Baru kita bicara tahap selanjutnya tadi atau tahap yang lain lah gitu kan. Bab, selan, ya, bab yang lain adalah bab mengenai obstruction of justice. Bahwa ada penghilangan atau dugaan penghalang-halangan barang uh, pengungkapan kejadian tindak pidana. Yang itu kalau masuk dari uh, apa namanya alat bukti elektronik masih maka masuk ke undang-undang ITE. Tapi kalau pidana masuk ke pidana, ke KUHP. Dan itu pasalnya uh, ancaman hukumannya rendah makanya pada kasus brigadir J itu masuknya ke undang-undang ITE, karena itu apa, dasar hukumnya itu, undang-undang ITE ancaman hukumnya di atas tahun, makanya mereka bisa ditahan, seperti itu, Ca. jadi ada dua bab yang saya sampaikan, kalau seorang obstetrician, oke, okay, kita mau, gitu kan nah, mau mulai dari mana, ayo silahkan gitu kan. kita siap untuk diskusi bareng, tapi kan sekarang di sini, tadi saya tegaskan kita di sini, dalam sistem hukum kita, kita ini di sini bukan penegak hukum yang memiliki wewenang gitu loh, kita hanya bisa seperti ini kita bisa menggalang publik opini, kita bisa mencerahkan, kita bisa mengedukasi. Nah, tinggal penegak hukum yang memiliki warna ini, mau enggak punya will enggak punya kepekaan, enggak gitu kan? Punya apa ya? Eh, uh, apa sih sense of thinking? Enggak gitu loh, ah, gue nih bodoh banget ya kok. Enggak mau mengungkap ini gitu loh. Maksud saya, atau enggak, enggak punya gitu loh? Saya enggak tahu gitu kan? Seperti itu, karena kan saya bukan mereka gitu kan? Maksud Saya dengan fakta-fakta yang ada ini apa yang menyebabkan mereka nggak mau nggak mau atau memang nggak bisa gitu kalau nggak bisa kita siap nggak bantu kalau nggak mau ya susah gitu masih kita dorong-dorong nanti kita kenapa sekusi lagi kan begitu cak. itu Ca, sebenarnya singkatnya saya disampaikan yeah. soal dua bab tadi yang saya bisa sampaikan soal saya ataupun kita mau apa tadi novum ya segala macam tadi itu ya yeah, Bang Eh dengan kata lain apa yang disampaikan oleh Bang Aziz melalui pintu dua fakta yang diungkap masih banyak fakta yang lain masih bisa. juga masih banyak fakta yang lain juga yang bisa disinkronkan dengan apa yang menjadi fakta persidangan di bar bin Smith kan begitu uh, itu it, it, uh, sebetulnya apakah dengan kata yang lain Bang Aziz ingin menyatakan bahwa sebetulnya ada kesamaan-kesamaan yang dulu pernah kita diskusikan antara kasus Verdi Sambo dengan kasus uh, uh, KM 50 tetapi dari sisi penyikapan proses uh, law of enforcementnya atau pengadilannya itu berbeda karena kalau di Wadisambo kita melihatnya dinamika proses pengadilannya saling menggigit. <gih> KM50 itu uh, apa? Uh, uh, apa uh, sepenuhnya begitu, sikapnya sama. Apakah seperti itu eh, Bang Aziz ingin sampaikan? Mungkin, mungkin Cak Selamat mau mengatakan yang satu saling menggigit, yang satu saling menggigit. <gih> Apakah <gih> begitu? Apakah begitu Bang Aziz? Ya sebenarnya begini, makanya saya katakan tadi, saya ulang lagi. Saya mau ngajak, sekali lagi nih, saya mau ngajak berpikir sehat aja. Masuk akal nggak? Kita mengungkap tragedi suatu kasus pembunuhan. ya, Tewasnya, syahidnya, enam anak bangsa. Di situ yang dijadikan saksi-saksi ke, e, memberi keterangan itu para pelaku, kemudian yang memberikan perintah kepada para pelaku, kemudian saksi-saksi di lokasi kejadian yang e, notabene mohon maaf, e, apa namanya, fakta ya beberapa uh, yang kita tahu dan juga memang itu terbukti dengan hilang CCTV itu ternyata tidak ada di lokasi KM 50 di rest area itu kan menegaskan bahwa apakah itu objektif fakta-fakta yang di luar institusi tadi gitu loh mereka apa diminta untuk menghapus videonya kan mereka banyak memvideokan waktu itu kan ada yang mau ngambil dokumentasi disuruh dihapus bahkan ada coba lihat mana dihapus hapusin semuanya kalau kita mau bicara, kemudian orang-orang itu dijadikan saksi, kira-kira objektif nggak? Dia moto aja disuruh ngapus, dia videoin disuruh ngapus, terus kemudian disuruh jadi saksi dia. CCTV di lokasi itu dibuat di, di, di nggak ada lah gitu kan? Karena memang nggak ada fakta, padahal ada, cuma uh, apa, rekamannya nggak tahu kemana atau jadi apa nggak tahu gitu. loh. Nah maksud saya terus kemudian orang-orang itu dijadikan saksi, kira-kira objektif nggak tuh seperti itu? Itu yang saya mau ajarkan cara berpikir aja. Kemudian orang yang dikejar-kejar tadi nggak dijadikan saksi gitu loh yang ikut kan yang meninggal oke yang sah itu sudah selesai nggak bisa nah kemudian yang yang selamat nggak dijadikan saksi untuk memberikan keterangan terus kita mau menegakkan hukum dan keadilan dari sisi mana gitu maksud saya nah tadi saya kan saya ulang lagi proses pengadilan itu memang saya perhatikan belakangan ini ya bukan bukan bukan saat ini aja ya belakangan ini jadi proses justifikasi gitu loh proses justifikasi jadi bukan cuma menegakkan hukum dan keadilan tapi mau menjustifikasi Kejahatan gitu loh, maksud saya, saya mau katakan, saya bukan katakan itu kejahatan ya, bukan siapapun itu. Kalau memang nggak sesuai, kita kan bakal bertanya tanya "Ini kenapa? Kenapa Anda pengen cepat-cepat ini disidangkan? Pengen cepat-cepat di gelar, per, di gelar persidangan, kemudian ada putusannya, cuma fakta-faktanya jika tidak digali secara maksimal, bahkan cenderung uh, apa tendensius dan subjektif gitu loh." Ya, tadi ukurannya tadi, ukurannya yang lain enggak diminta keterangan yang, yang beriringan sama itu. Itu kan jelas sebenarnya bisa memberikan keterangan. Ketongan yang valid, orang ada di peristiwa, gitu loh. Kalau kita bicara orang yang melakukan, lagi-lagi masa yang membunuh di, di, dijadikan apa dijadikan pegangan, gitu loh. Ini kan menurut saya hal yang agak-agak konyol, gitu kan. Itu yang menurut saya nggak e, masuk logika kita lah kalau kita mau hukum seperti itu, gitu kan. Makanya yang kita tuju itu apa. Tapi makanya saya kalau ditanya, kenapa sih pihaknya Habib, Mas Aziz, segala macam nggak ngajuin laporan waktu dulu? Nah, kalau kita jadi ngajuin laporan tapi endingnya kayak gini, ngapain? Jebak kita kan sekarang, kalau begini, nah, alhamdulillah. Hanya dulu kita nggak pernah mengajukan laporan karena kita tahu akan sulit. Kenapa ya? Seperti ini endingnya, gitu loh. Terus kita mau, mau, mau apa seperti ini? Kalau udah, kalau udah apa namanya, banyak dugaan-dugaan e, yang memang sebenarnya endingnya sudah kita duga aja. Seperti ini. saya bukan bermaksud apa-apa e, apa sih, kontemplasi kemudian bermaksud apa khayal me, menghayal gitu, bukan? Tapi ending seperti ini sudah kita prediksi makanya kita nggak heran dan juga kita bersyukur alhamdulillah kita terjebak dulu gitu kan sebagaimana FPI dibubarkan FPI dibubarkan harapan dan deputi saya tahu itu harapannya apa kita gugat PTUN dikuatkan dong habisnya pengadilan itu sangat kuat gitu dan kita nggak mau sebodoh itu nah, makanya mereka e, walau alam ya tapi saya yakin itu dongkol kalau misalnya kita nggak nggak gugat gitu jadi sebenarnya e, apa hukum itu bisa dijadikan jalan terakhir Cuma akal sehat itu harus dikedepankan. Jangan sampai kita masuk ke jebakan tadi. Gitu loh. Makanya tadi saya salam akal sehat itu saya setuju sama protopik, gitu kan Artinya meskipun kita orang hukum, cuma kita juga harus punya otak sedikit lah gitu kan. Punya kecerdasan yang di atas rata-rata lah -rata, gitu. Supaya nggak gampang dizolimin gitu loh, maksud saya. Jadi ketika tadi kita mau, saya tahu sebenarnya dulu itu yang dimaksud karena kita bikin pelaporan. Akhirnya endingnya seperti ini selesai kan. Kan udah melapor udah kita putus. Terus mau apa lagi? Kita nggak mau itu, kita mau pengadilan HAM kita mau pengadi hakim-hakim ad hoc, kita nggak mau dari institusi yang menyelesaikan ini, karena kita menduga kuat ada pelanggaran HAM, berat, dan juga kita tidak yakin dengan sistem ini, bukan ini ya, perangkat-perangkatnya akan menegakkan hukum dengan adil. Buktinya, ya sekarang, akhirnya dibebasin, apa segala macam, akhirnya apa enam yang teman-teman yang selamat itu di mobil Avanza nggak dijadikan taksi juga untuk beringkat terangan. Ini apa gitu maksud saya. Terus, oh, Mas Ajis kenapa diem aja? Kita sudah mengajukan sahabat peradilan, apa tuh istilahnya tuh? Kemarin tuh, apa namanya? Eh, kepada pengadilan negeri, kepada Mahkamah Agung, cuma yang ada nggak digubris. Kok nggak digubris? Ya, buktinya putusannya seperti ini: pada kita sampaikan fakta, kita sampaikan ada buku putih, kita sampaikan seperti ini faktanya, nggak sesuai, nggak objektif. Jadi, kita bukannya diam aja, kita juga hadir di acara-acara menyerdaskan seperti ini gitu. Jadi, kita bukan, bukan berpangku tangan, cuma memang sistem kita. Terbatas gitu loh, dalam mengakomodir apa namanya logika atau syarat kita.